Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru Terupdate seputar idola kesayangan kita Les Tidak Bilar Keunggaan pertama para sahabat ya ada ungan spesial banget nih dari Payen Ketika diwawancara dalam stasiun televisi para sahabat ya intens nih Yang mana? tentu ini menyampaikan menceritakan momen haru dari Dede Leslie Persabat ya, yang mana dedek Lesti mendapat sekali banyak bulian dari para Marcona, yang mana tentunya bercerita kepada Pak En salah dedek di mana hingga tentunya mereka memandang fisik Persabat ya itulah. Tentunya penyampaian dari Dede Lesti langsung ke PN Dan PN menyampaikan juga kepada kita semua, kepada publik Yang mana Payen melindungi dan tentunya siap bersahabat ya Untuk selalu mendukung, menjaga Dede Lesti sampai kapanpun Dan tentunya banyak sekali memang orang-orang yang tidak suka kepada hubungan Leslar ini yang mana tentunya tidak suka dan tidak pantas katanya persahabat ya Hubungan Lezi dan Rizky Bilar tidak cocok Dan Payen menjelaskan tidak cocoknya di mana Kalau ingin berbicara tentunya langsung aja ke depan Payen persahabat ya Payen siap untuk menjawab semua tentunya pertanyaan dari para netizen persahabat ya Kita makin salut, makin bangga ke Payen yang selalu ...mendukung, menjaga, serta melindungi Lesti dan Rizky Bilar. Nah, tersebut juga telah diunggah atau diripos kembali oleh hakun virus Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan, Semoga abang dan dedek serta keluarga Leslar selalu Allah lindungi... ...dan Allah beri kekuatan terutama untuk fisik, hati, dan mental mereka. Semoga sehat selalu dan lancar sampai akan jadi keluarga yang bahagia... ...dikaruniakan anak soleh-solehah jodoh til jana. Leslar Lovers akan selalu support akan selalu ada untuk Leslar dalam kondisi apapun, we love you Rizky Bilar, Lesti Gejora luar biasa, para sahabat ya mudah-mudahan kita semakin kompak semakin solid mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sebuah unggahan terbaru, dari guys-nya Kak Nova, tentunya Kak Nova mengunggah sebuah postingan Tentunya anak dan keluarga besarnya sedang mandi kolam renang Wah, keseruan yang tentunya terlihat bahagia Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Rizky Bilar maupun Lesti Kejora Mudah-mudahan ada kejutan, Pak ya, yang akan diberikan tentunya dari keluarga Rizky Bilar Soal idola kesayangan kita berikutnya kita lihat juga bersahabat ada sebuah unggahan yang mana tentunya lagi-lagi Rizky Bilar angkat bicara dan akan memproses akun yang selalu memojokkan menyudutkan idola kita ini bersahabat ada sebuah kalimat komentar yang diberikan Sedekahku di luar postingan kemarin, gak harus kau tahu kan makin meresahkan kau ya Kau tunggu dalam seminggu paling lama ini ya lagi diproses akun Kau gak usah-kau usaha menggiring opini orang yang merusak-merusak hubunganku dengan pasanganku Makhluk macam apa kau ini? Itu persabat yang tegas dari Rizky Bilar untuk mengingatkan bahwa seminggu lagi akan diproses Persahabat untuk akun dari netizen yang selalu nyinyir yang selalu menyudutkan idola kesayangan kita Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan terbarunya persahabat ya, Kita yang bisa mendoakan, melindungi, mensupport yang mana tentunya selalu kompak mendukung idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan selanjutnya tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.